apa nih Marwah FC Founder Founder dan pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua yang bertekel, yang kesenggol kan yang kederah, yang ada ada macamnya, semuanya, sengaja ataupun tidak sengaja ya kan baru lagi tadi sampai tadi tuh minta Rebo, ya, minta ikhlasannya kenapa? <tuk> karena-karena aneh-aneh karena enggak, ini hilang bakal hilang lagi, aneh adalah ujian buat NB <tuk> uji kesabaran <tuk> jadi bukannya guru yang harus sabar murid yang harus sabar enggak <tuk> sejarahnya guru sabar <tuk> paham gak kan, ya? <tuk> nih? paham jadi yang harus sabar siapa? <tuk> murid <tuk> jadi kalau ketekel, ketendang, Alhamdulillah Iya. <tuk> <tuk> nah, ya pribadi, ya kan, atas nama baru-nama <tuk> sekali lagi ngajak ataupun tidak sengaja ata Minta maaf, minta ya minta kelasannya, jangan dibawa ke dalam hati. Nanti asal kita main bola ini, tidak lain tidak bukan untuk saling menyakiti. <hardship> <eredith> ya, ya. Saling menyakiti apa? Menyakiti daripada merangi daripada yang keburukan. Setannya kita perangin, kita hantem. ya kan. Sabar, istiqomah, ya kan? Walaupun ada begonya, <kaha> ada balunya, ya, kan? Kurang ajar ya, udah, nggak usah ada kalimat itu lagi. Yang sekarang adalah kita perbaiki diri kita dengan bertutur kalimat yang baik. Berharap dan berikan itu nyawa subhanahu wa ta'ala ya Arab. Yang pertama, hikmah daripada kita berpuasa di bulan Ramadan adalah tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah latihan kurang lebih 30 hari, sholat witir sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda nabi besar Muhammad dan suruh koru yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan apakah saya tanya sama kalian nih udah malam pertengahan di bulan sawal siapa yang kalah witirnya? maka tangan? yang kalah witir? saya apakah kalah siapa malam yang tidak pernah sholat witir? yang tadinya ramadhan witir terus-terusan sekarang witirnya ditinggalin? saya, Bid nah, ayo kita udah latihan, udah belajar Tiga hari kita belajar. Ayo, sholat lihat jangan jalan Karena apa? Karena sunnahnya bagi Nabi di ulama. Tidak pernah meninggalkan widget. Dan juga, siapa yang belum puasa di bulan Sawal? Ayo, siapa yang belum puasa di bulan Sawal? Ayo, jujur, jujur. Jujur, belum selesai. Belum selesai. Nah, belum, sawal selesai masih belum selesai. Ada waktu kurang lebih 14 hari lagi. 13 hari lagi. 14 belas hari dan tiga hari lagi Sawal. Ayo, puasa di bulan Sawal. Ketika kita berpuasa di bulan Sawal sama seperti kita berpuasa full satu, tahun. satu tahun. Siapa yang nggak pengen mendapatkan pahala satu tahun? Sawal ini godaannya berat. Makanya langsung kemarin saya satu keluarga full berpuasa langsung di bulan Sawal. Anak saya yang usianya tujuh tahun dari umur 4 tahun, dia nggak pernah kalah puasa Sawal. Dari umur 4 tahun, nih, saya lagi saya kasih tahu, dari umur 4 tahun itu namanya Syakir, itu nggak pernah kalah puasa Sawal. Masa teh kalah sama umur empat tahun. Yeah umur 4 tahun di puasa awal, gak pernah kalah dan romantannya semenjak umur nah, semen 4 tahun ayo, ayo, ayo. gak pernah kalah sampai sekarang 8 tahun <tuk> udah bisa, babi? sebetulnya ibadah itu <tuk> adalah bentuk rasa percaya diri kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala ketika <tuk> hamba bilang <tuk> percaya dirinya ibadahnya malas. ketika dia giranya semangat yakin Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan semangat tapi ketika dia melupakan Allah merasa biasa aja, udah menang Udah Idul Fitri, udah terbebaskan dari puasa yang menganggap puasa adalah siksaan. Ada sebagian orang seperti itu. Dan mereka orang yang alim, orang yang soleh, tinggalnya Ramadan. Mereka nangis, mereka sedih. Ya Allah, rupa sudah meninggalkan kita. Dan berharap setiap malamnya, adalah bulan Ramadan, Ramadan, setiap harinya adalah Ramadan. 70 kali lipat diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat ganda beribadah kepada Allah. Kasih ganjaran 70 kali lipat satu menitnya, satu jamnya setiap waktunya bahkan bisa sampai 84 tahun yang dikatakan malam Lailatul Qadar oh 1000 bulan belum tentu kita mendapatkan Lailatul Qadar kenapa belum tentu dapatkan Lailatul Qadar tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka setelah Romawi berkuasai Qurannya dia nggak tinggal bangun malamnya juga tetap dia nggak tinggah kontinuitasnya sama seperti Romawi tapi banyak di antara kita yang meninggalkan itu semua dan bahkan mereka yang dapat hidayah di bulan Ramadhan, mereka hilangkan hidayah tersebut. Mereka kembali lagi dalam kemaksiatan. antal Ya Allah, jangan engkau condongkan kami lagi dalam kemaksiatan ketika Ramadhan sudah di dalam hati kami. Girahkan kami, semangatkanlah kami, Ya Allah. Jangan hilangkanlah suasana Ramadan setiap bulannya, tetapi kita meninggalkan Ramadan dan kita tinggalkan pula kenikmatan Ramadan, sehingga tidak ada kenikmatan kita di bulan lainnya. Menganggap Ramadan sangat mulia, bulan yang lain tidak mulia. Menganggap Ramadan yang spesial, bulan yang lainnya gak spesial. Kita bukan hambanya Ramadan, tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kontinu, yang terus-menerus berharap akan pertolongan dari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertakbir, Allahuakbar. Allahuakbar. Allahuakbar. Allahuakbar. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, muja subhanahu wa ta'ala. Bentuk apa? rasa syukur membesarkan Allah, lebih besar Allah daripada Ramadhan. Itu bentuk kalimat tauhid, Allah wakbar. Suruh takbiran, malamnya kemenangan, Bahwasanya ingat ada Tuhan Allah, bukan Ramadhan. Tuhannya Allah. Paham? Anda Ramadhan semangat, tapi Romadhon selesai, semangatnya hilang hati kita, sentuh diri kita. Ayo, umur nggak panjang. Lihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, bahkan para yang kita kenal banyak sudah berpulang per waktu Apakah mereka bisa kembali lagi ke dunia ini? Belum tentu, Belum tentu kembali lagi. Dan nggak mungkin mereka bisa kembali lagi ke dunia ini. Selesai, sudah. Bukanlah di Anjala, Saktina, tapi Golobiin Mokmini. Mereka yang mendapat ketenangan ialah mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa Taala. Di dunia istrinya adalah apa? Cerdam. Kehidupan, kemainan, ujian, cobaan. Mati syurin. Apa lagi di dunia? Dunia istrinya adalah musibah, karena perbuatan maksiat yang kita perbuat. Apa lagi sih dunia? Cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Kita hidup penuh dengan ujian, cobaan atau musibah yang Allah berikan tak bentuk apapun, tapi kita bisa membentenginya dengan keimanan dan takuan kepada Allah. Syaitan inna'ul'aghub'a'um'um'udhub'udhub'in. dia itu syaitan. Saya nggak mau mengikuti langkah syaitan. Dia itu syaitan. Saya lawan syaitannya. Apapun yang terjadi, kenapa? Karena saya yakin Allah, Tuhan saya dan saya, diperhatikan oleh Allah dan saya hamba yang disayang oleh Allah. Dan Allah sangat sayang sama saya. Itu baru hambanya Allah. Karena menganggap Allah sebagai Tuhannya, tapi banyak diantara kita yang menganggap Allah sebagai Tuhannya, enggak yakin dengan otoritas Allah sehingga berani bermaksiat, berani berbuat dosa. Lisannya, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya. Akhirnya apa? Anjuran yang kita dapatkan. kebahagiaan yang kita dapatkan? Sekali lagi. Saya atas nama Allah FC mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang nah, senantiasa bisa mengkoreksi diri kita, kita salah iya kita mengakui salah, kita benar, Alhamdulillah ya Allah memberi kebenaran dan kebaikan di dalamnya. Makasih ya Allah, jantol telah memberikan kami ini, lina seratus lagi jalan yang lurus, salah mengakui salah itu jantol, benar mengakui dia benar, Alhamdulillah ada Allah bukan saya tapi Allah yang menggerakkan. Kalau bukan Allah hancur saya, kalau bukan Allah binasa saya, bukan Allah karena bukan karena Allah Allah miskinin kita hari ini bisa miskin, Allah menghancurin kita hari ini hancur kita. Allah yang berkuasa. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang istidrat. Anda punya duit banyak. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan? Bukan! Karena boleh jadi Allah nggak suka sama Anda. Anda nggak sholat, nggak beribadah. Kepada Allah, lokasi ada duit banyak. Itu bentuk apa? Bentuk istidrat. Allah nggak suka sama hamba tersebut. Fikulubihim marabok. Fajadahunullahu marabok. Allah kasih penyakit dalam hatinya sehingga jauh dari Allah. Subhanallah. Sehingga jauh daripada Allah Subhanahu? jauh daripada maha susci ya Allah, jauh daripada maha besarnya ya Allah, jauh daripada rahman dan rahimnya Allah. Jangan sampai anda merasa dirinya anda kaya raya, banyak uang, banyak harta, tapi anda nggak pernah sholat, sholat lima waktu anda nggak benar. Berarti anda adalah hamba Allah yang istidroh dalam kehancuran. Siap anda masuk dalam pernaknya Allah subhanahu wa taala. Yang mengetahui amal ibadah adalah diri kita masing-masing. Yang paham anda sholat nggak sholat anda, bukan saya saya cuma kasih tahu di sini dan saya merasa buat diri saya agar lebih beriman dan bertakwa kepada allah swt kita sama kita manusia yang nggak luput daripada